oke, okay, langsung ngos-ngosan dia karakternya terbang, gimana kalian nilai sendiri ya, weh mantap sekali, wah ngap-ngap-ngap-ngap-ngap-ngap oh. halo, selamat pagi teman-teman semuanya kali ini aku okay. ada di lokasi lomba untuk besok tanggal 22 Wah Ini kita latihan bersama Sama hari ini aku mau Cobain pasang GoPro Di Merpati Pajer Nah, Merpati Pajer tuh Endemik Indonesia Nah, ini aku udah bawa Merpati Dan ini di lokasi lombanya besok tanggal 22 Ini di soto rempah Omahena Iran Daerah Kasihan Bantul Wah, ini terbang nih oke, mantap ya Oh, tuh. tuh, ini teman-teman udah pada latihan dari Merpati Free Fly Militan wah, rajin banget ya jam, sekarang jam 7 pagi dan kita sudah bangun walaupun saya paling susah bangun pagi tetapi harus bisa, karena ini kita mau latihan dan udah lama nggak konten ya jadi kita harus bikin video lagi Wah ini teman-teman nih. Halo Mas Zaki Selamat ulang tahun Mas Zaki Seperti biasa ini Mas Budi. Besok jagoan-jagonya ini. nggak ada peserta pun enggak masalah yang penting kita kumpul sama teman-teman. Wah ini Om Zainal. Hei. Kenapa Om Zainal? Panggil siapa Om Zainal? Oi. Jagoannya ada berapa ini? Oke, tapi besok Hei. cuma satu loh. Ya. Nah, wah itu udah terbangnya jauh-jauh sekali oke, okay, ini wale. aku mau latihan dulu ya kita mau latihan terbangin dulu merpati-merpatinya biar anget badannya oke oke, okay. okay, turun wale. Yes. Okay. Yes. Yes. Yes. Yes. yes yes, mantap wale, wale, wale. Okay. Ada, ada utah barang ini <laughs> Mici namanya Mici. Ini yang juga nggak turun. Besok yang dipamerin dipakai lomba Om Zainal. Yang ini. Oh, siap solo berarti. Oh, e, itu karena besok karena besok peserta lomba hanya boleh pakai satu merpati. Jadi itu yang akan dipakai dari awal sampai akhir. Jadi yang benar-benar juara itu wuh, top. Wah, ini Jawa Sumut. Nanti pacir belum keluar. Kita pemanasan sih Jawa Sungut dulu. Jadi dia sudah mulai, anu ini ya, anget dadanya. Coba kita terbangan lagi. Oke, okay. ini anak saya ya. Kalau kalian yang tanya kok ada backson biasa awo oh, itu oh, oh, oh, ini. nah ini, dia suka masuk kamera ini <laughs> Oke, okay, yuk kita coba terbangan si Jawa Sungut. Nah. tuh, jahat sumutnya terbang ya bersama teman, kalau jahat sumutnya langsung dipanggil pun langsung turun kan kawan es! es! oke mantap JS, dah turun ya keren JS nih, punya kawan juga boleh turun nih uh mantap balik mah itu duluan dong Ay, duluan aja wuih ri Nah, ini merpati endemik Pacer. Ini sudah pakai harness ya, ini harness ya. Nah, sudah masuk ke dalam. Ini nanti yang akan kita coba untuk pakai kamera GoPro. Gimana di karakternya dia saat terbang menggunakan kamera GoPro? Wow, mantap ya. Inilah si Pacer ganteng. Jadi dia ada sungutnya juga, ada kucirnya. Nah, ini mirip kayak kupu tapi badannya gede dan berat. uh inilah merpati pacer. Gede, nih gede ya. Wow, gede banget. Ganteng banget merpati pacer itu. Dan ini merpatiku yang paling tua. Wuh, keren, keren. Ini akan kita coba terbangkan kawan-kawan. Kita. tapi Oke. Okay si merpati si Pajer ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih sudah dsat, aku pasangin deh. kamera GoPro. Wah, ini kameranya. We. Ini kamera GoPro eh, sudah menempel di badan si Pajer. Kita mau oh, cobain eh. dia untuk terbang bawa kamera Bum, GoPro. Gimana karakter terbangnya Pajer ya? weh wih, wih, wih, si pajernya bawa kamera GoPro oh, keren ya mantap oke okay. merpati pajer gendong GoPro Wey. ini udah ngerekam ya kawan-kawan ya udah ngerekam kita mau tes buat terbangin dia oke okay. siap kawan-kawan yuk ke atas sana satu, 2, tiga, GO GO, go. Hey Okay. di parjur, udah ngeterbang teman nggak tahu ngerekam apa nggak ya, karena gopro nya nggak hidup kameranya langsung ngos-ngosan dia karakternya terbang gimana, kalian nilai sendiri ya, weh mantap sekali, wah ngap ngap ngap ngap ngap ngap wah. ini kemarin freefly di Gardu Pandang eh eh pulang rumah, eh, hebat sekali pos, pos Megan dari gardu pandang sampai rumah berapa kilo Mas Febri? tetap Berapa kilo Mas satu yang biasa ke sana? 1 jam lebih. Percalanan. Ngeri satu ya. Lebih. Hah, panas banget kawan-kawan. Ini semua teman-teman pada ngiyup ini. Ngap-ngap. Kecuali ngap, ngap. yang itu Bang Baruf datang. Ya gimana kawan-kawan? Videonya tadi terbangin pajer gendong GoPro karakternya kayak gitu cuman masih ketutup tasnya ya, masih ada tasnya di anu ketutup sedikit nggak apa-apa gimana kawan-kawan suka si Jo, si Merpati Tinggian atau si Pacer? gitu aja main-main kali ini, ini kita sambil survei tempat <tuk> untuk lombanya besok tanggal 22 dan saya mau latihan lagi, tapi mau latih JS nya lagi gitu aja kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir dadah dadah -da.